Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa dengan channel saya belajar menjahit kesempatan kali ini saya akan membawa akan membuat video tutorial cara menjahit tanpa menggunakan obrasan caranya sangat mudah sekali yang pertama siap kan dulu bahannya Ini bahannya ada dua lembar Semuanya posisinya sama Untuk para pemula Ini caranya sangat mudah sekali Dan cocok sekali untuk kalian Yang baru belajar menjahit Sudah lama-lama Langsung aja ke penjahitan. pertama kita jahit luarnya dulu ini posisi luar dan ini dalam Setelah selesai dijahit, kita rapikan dulu pinggirannya. Biar biar hasilnya lebih bagus lagi. Biar lebih lebih kecil dan lebih rapi. Setelah ini kita balik dirapikan, terus kita jahit kembali. Sekarang kita lihat hasilnya lebih rapi. Kita lihat, luar jahitannya juga dilatih, tetap dan kuat. Biar lebih rapi lagi, kita bisa menyetiknya di bagian luar. hasilnya kan? rapi seperti diobras mungkin sekian dulu video ini untuk kalian yang belum subscribe channel ini kalian bisa subscribe channel ini untuk mendukung biar channel ini bisa membuat Terus video-video yang bermanfaat Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh